sini jadi masang klakson ini ya, Hela waterproof di nah. Hyundai Stargazer nah pertama-tama kita buka decknya dulu, supaya kita nggak harus copot bumper kalau nggak mesti copot bumper nah ini kita kerja kerjainnya tanpa buka bumper posisinya cuma harus dari bawah harus... nah guys ini adalah kabel klakson masternya lah kabel klakson master nanti kita sambungin ke klakson yang kita baru pasang ini di bawah nih ini kita masangnya dari bawah, dari deck bawah karena lebih gampang, udah ada dudukan yang anggur sih disitu gitu. jadi nanti tinggal kita bikinin kabelnya Bikin kita jual juga dah kabelnya kalau memang kalian butuh jadi bisa plug and play ya ini posisinya, kalau lihat dari bawah, kabelnya yang di cabang itu untuk di split dari satu klakson jadi dua klakson. Apa karena klaksonnya anti air? Jadi mau kena hujan banjir apa, guys? Kita dengar suaranya di sini, guys. Kita habis pasang ini ya. Hello waterproof. Oke, okay. jadi pemasangan klakson di Hyundai Star Gaysornya udah kelar begitu caranya ya. Jadi, kalau nggak mau bongkar uh, bumper, bisa lihat dari bawah tadi di video kita, kayak posisinya seperti itu, gitu. Jadi, posisinya seperti... Yang tadi kita buka decknya, taruh di sebelah kiri kalau kita lihat dari dalam mobil Oke, okay. Nah itu lagi dicobain lagi klaksonnya Oke, okay, gitu aja Kalau ntar kabelnya kita juga jual deh Kita jual, kita bikinin kabelnya supaya kalian kalau yang mau masang sendirinya lebih gampang ya Kabel kitnya itu bisa dipakai, nanti kabel kita bisa dipakai di semua jenis klakson jadi mau pakai merek-merek lain kayak Happy atau apa juga bisa cuman yang waterproof ini karena tadi kan kita taruh posisinya di bawah jadi memang aman banget, udah pasti aman banget mau terendam, mau kena banjir, nggak apa-apa pokoknya ya jadi ini adalah kabel klakson untuk Hyundai Stargazer yang plug and play jadi saat kita satu set tuh udah dapat uh, sepasang ini ya jadi untuk ini adalah untuk satu klakson jadi yang kabel soket ininya ini pin yang ini dimasukin ke dalam soket klakson yang bawaan mobil yang standarnya nah yang ininya dua dimasukkan ke colok yang ada di klakson yang baru seperti PIA atau mau pakai yang Hela nah jadi yang ini dua kita masukin ke pin yang standar bawaan mobil sedangkan yang yang ininya kita masukin ke dalam eh, posisi klakson yang barunya kalau bracketnya kan ada di bagian awal video ya oke gitu aja semoga membantu